Oke Pak, kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek saldo di Nintendo Switch ya. Atau mungkin ya ini hanya sebagai tutorial basic doang bagaimana cara uh, cek saldo balance atau mungkin funds mungkin ya di uh, Nintendo Switch kalian gitu di akunnya. Dan kalian cukup tinggal ke Nintendo eShop aja gitu untuk ngecek akunnya dan ketika kalian pilih aja untuk uh, akunnya yang mana yang mau kalian cek gitu. Setelah kalian pilih gitu ya, tinggal kalian tungguin aja sampai e-shopnya kebuka. Dan memang kadang-kadang lama sih untuk e-shopnya, cuman ya ini cepat gitu kadang-kadang memang agak lama. Dan kalau kalian punya PS4 juga dan kalau kalian buka store itu biasanya ada di pojok kanan gitu untuk uh, balance-nya gitu atau mungkin uh, uangnya gitu atau mungkin ya saldonya ada berapa. Cuman untuk di Nintendo Switch kalian cukup ke profile di sini gitu dan sini tinggal kalian pilih aja yang featured deh. Ya. Featured bukan sih dibacanya gak tahu juga sih. Ya. Tapi intinya yang paling atas gitu dan tinggal kalian pilih aja profil kalian gitu tinggal diklik aja dan nanti akan muncul gitu ya, untuk uh, wallet-nya gitu atau mungkin uh, saldonya gitu. Jadi di sini akan ada tulisan available funds gitu. dan di sini bukan cuman uh, balance ya doang di sini ada gold points gitu kalau mungkin kalau kalian beli game baik itu digital atau mungkin uh, physical, nggak tahu juga sih bakal uh, nambah atau enggak gitu di sini juga ada credit card information ada paypal account kalau kalian mau uh, sambungin gitu ada automatic uh, renewal mungkin untuk uh, nintendo switch online apapun itu gitu kalau di ps itu ada automatic renewalnya ya. Dan ya yang sisanya sih udah tinggal kalian uh, lihat aja gitu atau mungkin tinggal kalian cek aja untuk sisanya. Tapi untuk video kali ini intinya kalian cukup tinggal uh, cek aja gitu ke profile kalian dan sini nanti akan ada tulisannya untuk uh, fans kalian atau mungkin uh, balance dari akun kalian. Karena uh, seharusnya sih menurut saya daripada uh, kalian klik profile gitu kenapa nggak di store aja gitu langsung ada tulisannya gitu. Kayak di PS gitu, jadi kalian nggak harus uh, Klik profilnya dan uh, Stepnya biar jadi lebih simpel sih Menurut saya, cuman ya ya udahlah terserah Nintendo aja lah ya Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya cukup gampang banget Tinggal kalian ke yang featured atau mungkin yang paling atas Dan tinggal kalian klik profile Dan udah gitu beres Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan tes watching, bye bye